Akulah hidup Aku nafas jiwamu Yang menghidupi ragamu Juga raga semua orang di sekitarmu Akulah wujud reinkarnasi Samsara hidup dan matimu Aku bersandar dalam relung sukmamu Untuk kamu memahami tujuan hidupmu Jika kamu bertanya tentang keadilan Tuhan padaku Maka Lihat itu Lihat dengan mata hatimu Lalu gunakan akalmu, bukan egomu Lihatlah, lihat bagaimana ketidakberuntungan itu ada padaku Dan lihat dirimu, lihat bagaimana kamu dibesarkan dengan segala yang ada padamu Lihat, masa kecilku tidak seperti bagaimana kamu kecil dulu Yang setiap minta ini itu, orang tuamu akan membelikannya untukmu Lihat, saat kamu bermain bersama teman-temanmu, aku ikut kemana bapakku pergi mengais rezeki memungut sampah yang ada di jalanan itu. Saat kamu telah bosan dengan mainanmu dan membuangnya, akulah yang memungutnya. Dan saat kamu pergi bertamasha, bercanda tawa bersama keluargamu, aku hanya duduk termenung sendiri di depan pintu rumah memandangi tumpukan-tumpukan kotor di sekitarku lihat betapa beruntungnya hidupmu jadi keadilan mana lagi yang kamu sesali jika surga dan neraka tak pernah ada di mana harusnya kita berada jika surga dan neraka tak pernah ada Aku tidak mungkin memilih lahir di tempat itu dari rahim seorang ibu yang miskin. Papa, jika surga dan neraka tak pernah ada, keluargaku haruslah kaya raya dan aku hanya akan berfoya-foya. Tidak peduli orang bilang apa, pasti akan aku beli mulutnya dengan harta benda. Jika surga dan neraka tak pernah ada, lalu apa asiknya hidup jika pada akhirnya mati juga? hanya akan begitu saja dan selesai semua Yah, sudahlah Yang jelas Tiada keabadian dalam segala wujud fisik terlihat bagi mata raga Tapi kejiwaan Adalah kenyataan yang akan jadi sosok penerima segala konsekuensi energi hidup bagi kehidupan Sekarang hingga kelaraga itu tidak lagi mampu menampungnya Jadi Jangan biarkan jiwa itu terusik oleh manipulasi keserakahan serta ketidakmampuan diri dalam menjalani kehidupan. Lihat hatimu, ikuti bisikannya. maka kamu akan menerima segala situasi kondisimu dengan syukur ikhlas menerima apa adanya. Sebab kamu tidak sendiri, selalu ada aku menemani setiap nafas langkahmu, membimbing dan akan selalu mengasihimu. Menurut pengalaman Senyum adalah obat mujarab bagi sebuah jawaban Dan tanggapan hati untuk semua perkara Dan usaha adalah hal utama yang harus dihadapi Tersenyumlah Kita jadikan apa yang ada Sebagai lahan uji bagi kesabar dan sadaran diri Tidak hanya senyum di bibir, Tapi belajar ikhlas menerima nasib yang sudah digariskan ini Ketahuilah Jika saja Tuhan memberi mudah bagi kehidupan itu tanda kita tidak mampu menanggung beban. Jadi, kita adalah sosok khusus yang dipimpin menuju cahaya hidup yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tinggal bagaimana kita menjalani. Tuhan selalu bersama dan mencintai orang-orang yang sabar dan sadar diri, yang mengerti dan memahami untuk saling kasih mengasihi. Ciptakan surgamu untuk bekal matimu. Semoga kita jadi salah satu di antaranya. I